halo guys bagaimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat ya Nah pada video kali ini saya ingin memberi tutorial cara membuat akun YouTube kita atau menambah akun YouTube kita Nah sebelum kita lanjut jangan lupa klik tombol subscribe pada channel info niaga agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari info niaga Oke okay. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama buka aplikasinya. Lalu kita klik pada profil kita. Nah, di sini ada tambahkan akun. Nah, setelah itu di sini kita diarahkan untuk membuat akun. Di sini ada buat akun. Jika kita ingin membuat akun baru, nah kita klik buat akun. Di sini boleh membuat akun untuk sendiri atau mau untuk bisnis kita, Biasanya, ya, misalnya seperti channel YouTube. Nah karena kita ingin membuat channel YouTube, jadi kita klik untuk mengelola bisnis saya. Oke, okay. lalu di sini masukkan nama depan kalian. Sini saya buat nama depannya. Nama samaran aja ya, guys. Sebagai contoh, oke. Okay, sini, saya buat namanya, lalu buat nama belakangnya. Setelah itu, kita klik berikutnya, lalu buat tanggal lahir. Kita sini buat tanggal lahirnya, boleh samaran atau? tanggal lahir kita yang sebenarnya Nah karena saya ingin buat contoh sebagai contoh saja jadi saya buat tanggal lahirnya asal aja Oke okay, jika sudah kita klik berikutnya lalu kita boleh pilih tinggal pilihan dari berikut hmm, pilihan alamat Gmailnya harus memilih alamat Gmailnya nah jika tidak sesuai dengan keinginan kita kita boleh buat akun yang lain tapi di sini saya memilih pilihan gemar yang pertama saja nah jika sudah kita klik berikutnya lalu kita buat sandi kita yang serumi mungkin dimana dicampur dengan huruf, angka dan simbol. Oke, okay, jika sudah kita klik berikutnya. Lalu di sini diarahkan nanti ke tambahkan nomor telepon. Kita scroll aja. Kita scroll sampai yang paling bawah klik saja. ya saya ikut. Lalu di sini ada tinjau info akun Anda. Nah, kita klik berikutnya. Lalu di sini ada privasi dan persyaratan. Teman-teman boleh nah, dibaca-baca dulu boleh. Nah, saya klik aja, saya setuju. kita tunggu aja sebentar dan selesai nah kita cek dulu kita boleh cek dulu email kita yang sudah kita daftar tadi udah ada atau enggak Ini saya uh, akun Gmail yang tadi sudah terdaftar. Oke, okay guys, tadi kan kita sudah membuat akunnya. Jadi, jika kita ingin membuat sebuah channel YouTube, jadi kita tinggal uh, mengklik channel Anda lalu nanti kita boleh nanti tampilannya itu seperti ini kita boleh mengupload foto profil kita lalu nama channel kita apa nah jika sudah kita buat channel nah di sini sudah ada di bandar uh, channelnya kita boleh mengupload video short atau mengupload video yang cukup panjang atau live streaming. Nah, untuk membuat video short, maksimal durasinya itu hanya 1 menit atau 60 detik. Nah, jika ingin jika kita ingin mengupload video lebih dari itu, kita boleh mengupload video di sini. Oke, okay guys. Jika kita ingin mengedit channel kita, kita tinggal klik ini aja berikutnya kita boleh mengedit channel kita dengan menambahkan foto foto profil kita atau meng ingin mengedit nama channel kita dan kita boleh juga menambahkan deskripsi channel kita nah untuk privasi channel kita sendiri kita boleh menampilkan subscribernya atau tidak kita juga boleh menampilkan playlistnya playlist yang kita simpan atau tidak. Nah, nah di sini saya buat contoh membuat video short. Ini maksimalnya hanya 60 detik saja atau satu menit. Nah, kita klik dulu contohnya, lalu kita klik berikutnya. Nah di sini boleh kita tambahkan suara, teks dan lain-lain. Nah contohnya di sini ada suara track dari YouTube sendiri. Seperti tampilan video shortnya itu sama seperti TikTok. Nah setelah itu kita klik aja musik musik yang kita yang pas seperti itu nah jika sudah nah jika sudah kita uh, kita sesuaikan dulu Sini boleh kita tambahkan filter dan lain sebagainya sesuaikan sini saya sesuaikan dulu mesinnya. Nah jika sudah kita selesai atau kita boleh nambahkan teks. Oke, sudah kita klik berikutnya. Oke, okay, setelah itu kita tambahkan detail yeah, video kita Seperti judul, deskripsi video kita Nah, lalu sini boleh kita publikasikan Nah, karena saya ingin Karena saya hanya membuat contoh Jadi saya buat pribadi aja ya guys Langsung aja kita upload Kita tunggu aja Jika sudah kita boleh lihat di analisis eh, konten kita itu sini, nah atau kita boleh melihatnya lebih lanjut di YouTube Studio. Nah bagi kalian yang ingin eh, menambah akun YouTube kalian untuk saling subscribe kalian jangan khawatir kalian tinggal cek website info Niaga. Karena akan menyediakan subscriber youtube permanen dan amanah pastinya